Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikatahu yusollu na'ala nabi Ya ayuhal lazina amanu sallu alaihi wa salimu taslima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad Kama soleita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ali Sayyidina Ibrahim Wabarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad Kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ali Sayyidina Ibrahim Fil Allah mina inaka majid Saudaraku, so, pada kesempatan ini saya ingin mereview beberapa mobil, salah satunya diantara Sigra, Innova, dan Grand Max. Sudah cukup lama, ya, saya nggak nge-review. Uh, banyak kesibukan juga sih sebenarnya jadi agak kurang untuk mereview lagi baik untuk yang pertama saya mau mereview mobil mobil yang tentunya mobilnya Insyaallah harganya ini bisa merekomendasi teman-teman semua yang Mau ada kebutuhan untuk mobilnya Di antaranya yaitu asu Sigra Tahun 2019 Pajaknya di bulan 2 Terserah nih mau kita panjangin apa, -apa. Pajaknya uh, mati 2 tahun ya Terima panjang bisa Terima panjang kita bantu hidupin Harganya pun sangat murah saya jual 105 105 juta saya jual Dan kondisinya pajak tahun depan bulan Februari 2023 warna grey bertransmisi otomatik Sigra tipe R ya, uh, untuk spesifikasinya dia yang paling cukup komplit ya, tipe R sudah electric mirror sudah ada fog lamp dan juga sudah ada sensor parking depan maupun belakang g chrome grill chrome grillnya tersedia electric mirror dan list lipit pintu depan belakang maupun tersedia juga sudah ada body set molding garnish chrome ya velgnya velg racing dengan profil ban 175 per 65 ring 14 asli OEM dari Astra untuk kilometernya pun masih cukup rendah kilometernya baru 73.000 untuk dalamnya dalam interior kilometer 73.000 setir-setirnya masih ag masih kencang semua jok dan kursinya semua interiornya masih sangat tebal bersih tidak ada masalah ya saudara-saudara baik kita ke mesin untuk mesin insya Allah nggak ada yang rembes ataupun bekas e, turun mesin enggak ada ya semuanya masih terkondisi dengan baik mesinnya pun tidak ada masalah mesinnya masih halus tidak ngelitik tidak ada yang pincang engine mounting maupun kaki-kaki semuanya masih sangat enak Dan juga untuk depan tidak ada bekas eksiden tabrakan ya, insya Allah mobilnya terjamin. Nah ini juga masih asli bawaan dari pabrikan. Lampu-lampu semua pun masih asli bawaan dari pabrikan semua. Oke. Okay. Di belakang, di belakang juga yang tipe R sudah tersedia ini spoiler ya, tapi tidak ada lampu. Wiper belakang, garnish krom di pintu bagasi, sensor parking di dua titik di bagian belakang. Untuk kursi tiga baris ya, saudara, kursi tiga baris di bagasi, di baris ketiga tersedia juga k dan kavolder folder ya kavolder dan rak bagasi kursinya ini kita lipat harganya saya jual 105 juta aja masih bisa nego kalau terima apa adanya 95 silakan tahun 2019 bertransmisi out manual mati tiga tahun ya tiga tahun panjang 95 tapi kalau saya urus pajaknya 105 nego santuy ya saudara mobilnya bagus insya Allah enggak akan mengecewakan selanjutnya ada mobil dehasu Grand Max tahun 2018 tipe D yang sudah AC bertransmisi manual 1.300 cc ini asli bawaan dari baru <tuh> semuanya masih asli tidak ada bekas uh, cat catan ya catnya masih ori banget, tidak ada bekas tembunan ataupun bekas lecet-lecet nggak -lecet ada, dan mobilnya terjamin tidak bekas eksiden nabrak ataupun banjir, semuanya masih lempeng dari turang apron sampai ke fender depan kanan kiri masih rata semua dan di kap depan semi bonnetnya masih asli original bawaan dari baru ya yes, saudara ini catnya Orion belum pernah dicet catnya original kilometernya pun sangat rendah sekali kilometernya itu tujuh 47000 asli service record bawaan dari baru nah ini kondisinya mesin-mesinnya pun kering loh Saya baru beli ya Belum lama Baru kemarin Untuk interior semuanya Masih asli, bersih, bening Tidak bekas ada kerusakan Insyaallah mobilnya Benar-benar Bagus sekali Insya Allah pasti cocok deh kalau ngeliat mobilnya Yang punyanya Sangat apik banget stir-stir pun masih kencang Kilometernya pun masih asli 47.000 kayak kakinya pun masih bagus ya tidak ada yang bedak beduk saya udah coba udah tes drive jalan rusak pun saya udah coba masih bagus sekali Oke kita cek mesin ya untuk mesin tergolong kering, tidak ada rembes tidak bekas banjir, tidak bekas nabrak mesinnya masih sangat halus 1300, 4 silinder bertransmisi manual ya saudara mobil ini sudah ada AC tapi belum ACPS aja ya kita buka di mesinnya pun di mesin sebelahnya Sebelah di bagian mesin pun tidak ada yang pincang ya Baik engine mounting maupun putaran mesinnya masih sangat langsam Tidak ada masalah Insya Allah saya merekomendasikan mobil ini buat teman-teman semua Harganya pun insya Allah oke okay lah harganya Saya buka harga di 100 juta Masih bisa nego ya saudara-saudara Harga di luaran Saudara-saudara cek dulu deh Untuk mobil Grand Max ya untuk mobil Grand Max, saudara, saudara bisa cek dulu Masih di atas 100 juta lebih Ke atas tahun 2018 Saya jual 100 juta Masih bisa nego santuy Masih bisa nego halus Oh ya, untuk di dashboard Dia Ini AC-nya dingin ya, saya so, udah coba loh, bener-bener dingin Nah, ininya aja masih berfungsi Dengan baik ya, saudara, -saudara. Masih nyala Buat ngecas pun masih bisa nggak ada masalah untuk dalaman interior semuanya masih sangat bersih kalau menurut saya sih masih ma sangat terawat ya sampai di bagian dalamnya pun minim lecet-lecet loh -lecet minim sekali lecet-lecetnya benar-benar rekomendasi ya ini dilapisi sarung jok kulit ya sarung jok semi kulit masih bersih masih bagus Yuk, kita ke belakang. Nah, namanya mobil bekas. Tentu, pasti ada sedikit PR-nya. Ini mobil belum pernah dicat, masih original bawaan dari pabrikan. cuma sedikit lecet di sini ya. Ini karena mau parkir, nih. Mau parkir. Mentok dikit sama di sini. Udah, selebihnya Insyaallah nggak ada masalah. Ya saudara, ini bukan bekas nabrak ya. Mau parkir dikit aja. Sama untuk pintu-pintu pun tidak ada yang pengok ya. Tulang-tulang semua. Nih pintu-pintunya semua masih utuh asli. Tidak ada bekas pengok-pengok ataupun bekas cedera ataupun bekas dicet sekalipun tidak ada. Ya saudara ya. Untuk di bagian sini pun masih lempeng semua. Di bagian bagasi sini tulang tulangnya masih aman. Tidak ada yang pengok, tidak ada yang bekas cedera sampai tulang nggak ada ya saudara. Insyaallah, bos saudara yang berminat untuk mobil Grand Max ini saya jual 100 juta masih bisa nego. KTP masih bisa pinjam satu kali. Insyaallah ya. Ini mobil benar-benar rekomendasi. Di luaran masih 100 lebih, ada yang 117, ada yang 110. Saya buka harga 100 juta aja. Ini jujur harga harga bajongan aja ya buat kalian. Yuk. Oh ya, untuk profil ban dia banyak Bridgestone ya, asli bawaan dari baru, tidak pernah belum pernah diganti. Kopling-kopling pun masih enak kaki-kaki masih enak. Ya, untuk nih tanggalnya. Eh, tanggalnya tanggal 1 bulan 6 2018. Untuk profil ban 165 ring 13. ya yes, saudara. Pelek-peleknya masih bagus semua. Baik, selanjutnya kita ada mobil Innova Reborn V Diesel, bertransmisi otomatis tahun 2017, warna hitam. Ini mobil sambil dibawa sama saya, ya, saudara kilometernya pun masih cukup rendah 65.000 km. Semuanya masih asli bawaan dari baru. Kalau ini sambil pakai ya Saudara ya. Kita jual dalam kondisi ini seharga 320 juta ya Saudara. Tipe V yang Ribbon ya. Diesel. Untuk daleman pun, belakangnya masih sangat original. Nah, ini kalau tipe V, originalnya dia sudah ada cup holder dan meja makan ya, untuk di bagian belakang. Dan sudah, dan tersedia juga kapten seat di bagian tengah. Nah, seperti ini ya saudara, -saudara. Nah, foldernya, door pocket, semuanya masih asli bawaan dari pabrik, ya, lampu di bagasi belakang, okay. ah untuk di belakangnya ya, dia masih Original semua, bawaan dari pabrik di tulang-tulang pun masih aman ya. Tidak ada bekas cedera maupun bekas eksiden ataupun banjir sekalipun. Alhamdulillah tidak ada. Insyaallah aman ya mobilnya. Kita jual 320 juta aja. Langsung datang ke sini. atau kredit kami siap melayani. Di bagasinya pun masih original ya, tidak ada bekas dempul-dempulan ataupun bekas eksiden cedera tidak ada. Nah dilengkapi juga dengan kamera belakang untuk parkir ya, serta sensor di empat titik tengah maupun samping kanan dan kiri. Oke baik. kita cek mesinnya ini mesinnya diesel ya memang agak berisik tapi insya Allah mobilnya aman saya record bawaan asli dari baru bawaan pabrik tidak bekas nabrak maupun tidak bekas banjir mesinnya terawat setiap bulan dibawa ke bengkel resmi untuk di mesinnya pun masih original ya tidak ada bekas eksiden maupun di apron bullhead sasis rangkanya semua masih utuh mobilnya sangat sangat masih sehat sekali. Saya jual 320 juta masih bisa nego. Ya Saudara, so Innova Ribon tipe V bertransmisi otomatis tahun 2017. Kalau mau kredit DP 45 juta, angsuran 7,9 dikali 48 bulan. oke okay, Baik selanjutnya nah ini kursinya yang sudah elektrik ya yang sudah elektrik yang tipe tertinggi di kelasnya ini kilometernya 158 Dalamannya pun masih bagus ya, jok kulitnya masih terawat. Cuman yang agak pecah-pecah dikit di daerah depan pengemudi itu aja. Selebihnya aman semua, tidak tidak ada masalah untuk di dashboard, depan, samping, belakang masih aman Sentosa nyangka foldernya tersedia oke baik kita cek mesinnya kalau saya lihat sih enggak ada masalah ya untuk dikat mesin asli bawaan dari dari baru nih. Dan juga untuk di apron depan Bullhead depan Sasis semuanya tidak ada masalah 107 juta 107 juta Nego halus Nego bensin Ban-bannya masih tebal semua ya dan dengan profil ban 215/65 ring 16 banyak masih cukup tebal semua. Ini kalau belum Oke, baik. Nissan X-Trail Tipe CT yang 2500 ya saudara-saudara, yang sudah CVT, kursinya sudah elektrik, ini XT yang Xtronic ya saudara-saudara, 2500cc tahun 2009, tahun 2009. Untuk DP DP 15 juta angsurannya sekitar 2,9 sampai 30-an, kurang lebih ya. dua juta sampai 3 jutaan estimasi saya. Dan juga sudah ada lampu di profil atas. Baik. Cukup yang tadi saya review, semoga bisa menjadi rekomendasi harapan saudara, saudara yang akan membeli kendaraan kendaraan mobil. Ayroll Salam mohon maaf apabila ada kekurangan dalam segi penyampaian maupun penyajian. Saya tutup wabilahi taufik hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Otomotif.